Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Robbal 'alamin, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salat subuh merupakan ibadah wajib yang paling berat. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya orang tidur, sedangkan kewajiban salat subuh tetap berjalan, terlebih melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sangat berat menjalankannya. Padahal salat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan, di antaranya, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam salah satu hadis disebutkan, dari Buraida al-Aslami dari Nabi Muhammad, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan, pada saat gelap menuju masjid, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi Dalam hadis lain diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, Barang siapa yang melakukan salat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat setengah malam. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat malam sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas menegaskan bahwa salat subuh berjamaah lebih unggul dibandingkan salat subuh sendirian. Apalagi salatnya dikerjakan secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah, "Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit," lantas salat dua rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, keutamaan salat subuh juga terdapat, pada salat sunnah kabliyah subuh, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Hal ini disampaikan oleh umul mukminin Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda, dua rakaat salat sunnah kabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya hadis riwayat muslim dari umul mukminin Aisyah selain itu dengan salat subuh berjamaah seseorang akan dihindarkan dari penyakit kemunafikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah bersabda tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muazin agar didirikan ikomah salat, lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin salat berjamaah, kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan salat berjamaah di masjid tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dari sini dapat dipahami bahwa salat subuh berjamaah memiliki sejumlah keistimewaan, termasuk sunnah kabliyah subuh. Sebab dengan menjalankan salat subuh berjamaah, akan senantiasa mendapatkan cahaya yang sempurna dan dijauhkan dari sifat nifak. Salat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi, dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Salat subuh pun disaksikan oleh malaikat, akan tetapi ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan, untuk dibaca saat mengerjakannya. Tidak banyak orang yang tahu, ternyata membaca surat Al-Ikhlas, dalam salat subuh ternyata tidak dianjurkan. Lantas, apa alasannya surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan, dibaca dalam salat subuh? Begitu utama dan istimewanya salat subuh, sehingga ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan, bahwa malaikat menyaksikan langsung, orang yang menunaikan ibadah salat subuh. Dari tafsir ayat tersebut para ulama menyimpulkan, bahwa pada salat subuh setelah bacaan Al-Fatihah, disunahkan membaca Al-Quran panjang baik surat atau ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus Sunan Al-Mursalin, Tul Al-Kira'ah di mana tradisi Nabi-Nabi terdahulu, yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan as-salaf, as solih maka dari itu seorang imam salat subuh, setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas, ini bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah tapi rugi, karena disaksikan banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali, jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Qur'an yang dibaca dalam melaksanakan salat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan salat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah Alaihi Wasallam disebutkan sering membaca surat Al-Kaf, juga biasa membaca surat Arum, Ar surah dari Jabir bin Samurah. Demikian itulah keistimewaan salat subuh, dan alasan tidak dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut, dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan salat subuh. Bukankah menunaikan ibadah salat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah surat yang tidak diperbolehkan dibaca waktu salat subuh. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi kita semuanya dan dapat dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Robbal 'alamin. Wallohu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.